Di gambar pertama kita awali persahabat ya dengan momen semalam yang diunggah oleh Kak Marjin di akun TikToknya persahabat memperlihatkan Bunda Lesti dan Abang Fatih ini buka bersama dengan Guzel, dengan keluarganya Kak Marjin. Ini Masya Allah banget persahabat, semua orang tentunya bahagia, apalagi dibikin salfok dengan Bunda Lesti, dengan attitude yang luar biasa, tetap terjaga, Attitude selalu diutamakan selalu menjadi nomor satu bagi seorang Leslie dan Rizky Billar ini membuat kita bangga punya idola attitude-nya, akhlak sikapnya baik banget persahabat ini mencontohkan juga untuk semuanya Attitude harus terjaga dengan baik apalagi ke yang lebih tua kita harus salim tangan cium tangan persahabat ya kita menghormati masya Allah. The best banget menelasi mudah-mudahan sehat terus bahagia selalu. Amin dan Abang El pun selalu menjadi pusat perhatian luar biasa banget ya Abang Fatih makin lucu, makin menggemaskan apalagi dipakai kerudung aduh Masya Allah banget nih persahabat ya lucu banget tuh Abang Fatih saya selalu pokoknya untuk kelas selar mudah-mudahan juga selaturahmi dengan keluarga Kamarjin tetap terjaga dan terjalin dengan baik ini postingan yang diunggah Kamarjin seperti ini oleh post persahabat ya saat Abang ikut menemani Bunda Buka Bersama dan papamnya tentunya persahabatnya lagi ada kerjaan Dan begitu banyak komentar-komentar negatif persahabatnya Yang dilontarkan oleh netizen Ini mengenai Rizky Billar yang tidak ikut buka puasa bersama dengan Lesti BBM Emang ada aja persahabatnya Kelakuan netizen yang selalu saja membuat warga Konoha pun Tentunya ikut geram banget persahabatnya Masalah Rizky Billar tidak ikut ini dipermasalahkan. Kita lihat begitu banyak tanggapan komentar. Di antaranya dari akun Allah Bamumun 21 mengatakan, Bunda dan Fatibuk berdulumin sama Marjin. Habis itu Marjin dan Ali ngantar dede pulang. Bang Bi nggak ikut karena ada meeting di rumah bareng yang namanya Ali juga. Habis itu baru Bang Bi dan istrinya pergi rekaman. Semoga nggak ada yang riwah katanya tuh. Ada juga sahabat tanggapan lain. Dari akun valid_h, underscore Gue paling suka lihat Lesti berteman Selain dengan yang satu profesi Karena jika berteman dengan lain profesi Pasti saling support dan fansnya pun Gak terlalu bersaing Coba kalau dengan satu profesi da, Fans yang lain gak mau kalah Berasa idolanya paling oke okay. Dan akhirnya antara fans jadi gak akur Ada juga tengah lain dari akun Fira Hartati 245 Astagfirullah Buat akun buat nambah dosa Min tolong di blog gara-gara tuh akun buat saudara kita ikutan bales komentar nggak berfaedah Jadi ikutan dosa, sengaja dia buat gitu biar rame buat jelek-jelekin keluarga Lesnar Karena lagi bangkit ke Bali tuh. Banyak yang tidak suka tepatnya iri persahabatnya dengan Lesnar family Masalah Rizky Bilar tidak ikut, begitu banyak komentar-komentar negatif. Mudah-mudahan, Leslar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik, dan selalu dikelilingi oleh orang yang baik. Amin. Kebun juga untuk berikutnya, persahabat kita lihat di postingannya Fuji. Ini salah satu membuat kita bangga juga, ya Fuji mengunggah foto bareng Bunda Lesti. Kalimat caption pun ditulis oleh Fuji. Di situ dikatakan kecil-kecil cabai rawit. Wow. duanya mungil persenbatnya, dua-duanya mungil namun punya talenta masing-masing Michelle, keren banget ya mudah-mudahan selaturahmi tetap terjaga juga antara Fuji dan Bunda Lesti kita bangga banget ya Bunda Lesti dengan siapapun tentunya akur dengan siapapun cepet banget ya akrabnya kita makin bahagia sekali melihat idola kesayangan kita selalu dikelilingi oleh orang-orang baik kemudian juga untuk berikutnya ya prasahabat. Ada tentunya kabar juga untuk warga Hadi diingatkan kembali ya Bahwa besok acara santunan dan buka puasa bersama 100 anak yatim dan santri Rizky Bilar akan hadir di acara tersebut Jangan lupa dicatat jamnya pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Jadi jangan sampai ketinggalan kita ikuti acaranya Acara persahabat yang akan tentunya begitu Luar biasa, dimulai ada acara ceramah, ada fan games juga, ada buka puasa bareng, sholat maghrib dan isya serta tarawih berjamaah. Masya Allah. Doakan saja mudah-mudahan acara besok diberikan kelancaran, diberikan kesuksesan. Amin. Selain itu juga persahabat besok ada informasi penting dari SCTV. Tanggal 10 April besok akan diumumkan persahabatnya nominasi SCTV Music Award 2023. Bismillah, ya doakan mudah-mudahan Bunda Lesti kejora bisa masuk nominasi SCTV Music Award 2023 dan bisa memborong piala kembali piala penghargaan mudah-mudahan diborong oleh Bunda Lesti amin kemudian juga untuk berikutnya persahabat ya ada informasi dari Kak rosa sehari ini bakal ada agenda agenda santunan dan buka puasa bersama anak panti sosial asuhan yatim piatu yayasan darussalam yang akan di adakan di Depok persahabat ya Jalan Raya Bojong nomor 45 Bakti Jaya Submajaya Kota Depok ini hari ini persahabat ya agenda laksanakan bersama Kak Rosa dan The Cute Moms Lifestyle Lovers mudah-mudahan acaranya lancar makin kompak makin solid berkah barokah rezekinya selalu diberikan kelancaran Amin untuk mulai acara persahabat ya pukul 17.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai jam 5 sore nanti acara akan dimulai. Yang dekat lokasinya persahabat ya, bila mana mau ikut, bila mana mau berpartisipasi boleh nih langsung hubungi aja kak Reza persahabat ya mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran. Kemudian juga untuk berikutnya kita lihat di story-nya ayah Kejorah. kemarin persahabat ya mengunggah sebuah postingan lagi steam mobil persahabat ya Masya Allah ini persiapan mudik kata ayah kejora sepertinya ayah kejora dan keluarga ini akan mudik kecahan jurur persahabat ya kita doakan saja mudah-mudahan ada kabar baik yang kita dapatkan dari keluarga besar mudah-mudahan juga ayah kejora dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan tentunya kebahagiaan Masya Allah persahabat mobil ayah kejarah sudah tentunya kinclong semuanya persiapan mundi. Kemudian juga berikutnya di story-nya Kuota FM 881 menginformasikan juga di persahabat ya kalian harus voting untuk Bunda Lesti di nomor satu lagu Insan Biasa, kembali persahabat ya, lagu Insan Biasa menjadi lagu pilihan Masya Allah, yuk sama-sama kita support yang terbaik ya untuk Bunda Lesti voting nomor satu untuk voting Bunda Lesti Kejuara semangat pokoknya untuk kita semuanya kita kompak